teman-teman Pak Daniel sedang di lokasi syuting nah ini Pak Daniel setiap hari bawa botol hidrogen alkali ini nih terima kasih buat PT Triguna Jaya Sentosa di Pak Daniel setiap hari minum air alkali yang diproses dengan alat ini Teman-teman Pak Daniel, semuanya alhamdulillah kadar kolesterol Pak Daniel setelah dicek sekarang sudah normal. Tadinya lebih tinggi ya. Ini setelah saya baca iklan tentang botol alkali, botol hidrogen alkali ini. Nah, setelah Pak Daniel mencoba beberapa minggu, ternyata hasilnya lumayan bukan ada perubahan tetapi banyak sekali perubahan e, nanti yang ketemu pak daniel juga kaget agak kurusan nih sekarang <laughs> karena e, di samping minum air alkali ini juga minum slim trinity nah dalam lima menit ini sudah berubah menjadi air kealkali di mana ada si teman-teman yang menjual air yang sudah diproses ini dalam satu liternya mencapai jutaan rupiah. Awalnya Pak Daniel juga ragu-ragu apa iya gitu. Setelah dibeli, dan hasilnya memang luar biasa. Ini terutama Pak Daniel, pas dicek sebelumnya kadar kolesterol pada Danielnya besar. Lebih tinggi. Tapi sekarang udah menurun drastis. Setelah beberapa minggu ini. Jadi kayak air jam-jam dan air-air lainnya itu yang mengandung alkali itu yang yang bikin orang e, mahal itu nah ini alat ini merubah air biasa menjadi air alkali dalam waktu lima e, menit itu saja pada Daniel berbagi tip.